ingin menanyakan sesuatu perihal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting apakah hanya gimmick atau real? Di sini Boy William menjelaskan dengan sangat detail dan juga dengan lugas bahwa dia dan juga Ayu bersahabat. Mau tahu jawaban jujurnya? Lugas dari Boy William, we very very cool friend, kita ngobrol setiap hari dulu. Jauh sebelum kamu kenal aku, aku sama Ayu tuh udah mulai di dunia entertainment bareng Sama-sama nggak -sama ada nama, seiring waktu kita semakin dekat Tapi yang namanya dia tiba-tiba booming Jadi seseorang penyanyi dangdut yang luar biasa banget di Indonesia Number one Terus aku juga mulai berkarir. Kita jadi semakin menjauh, menjauh, dan juga menjauh. Dari situ, ada satu masalah yang kita kenal, sulit dan di sini Natasha boy menanyakan masalah apa dulu dulu kita ada masalah masalah persahabatan no mis connection jadi di sini boy menceritakan mengenai permasalahannya dulu dengan Ayu Ting bisa berantem dan miskomunikasi dan di sini juga boyulia menceritakan bahwa setelah empat tahun mereka bermusuhan alhamdulillah akhir akhir ini bisa dekat kembali dan bisa konten bareng dan alhamdulillah kontennya bisa trending satu di YouTube setelah empat tahun gak ngobrol Alhamdulillah nih baru-baru ini Ayu dan juga boy dikabarkan dekat dan bisa menjalin persahabatan lagi dan semua konten yang Boy dan Ayu buat bisa trending satu di Youtube nih Sebuah prestasi yang sangat luar biasa untuk persahabatan mereka Dan semoga nih, sebuah persahabatan yang sejati akan terus tumbuh di hati Boy dan juga Ayu Ting Ting Banyak sekali memang netizen dan juga para artis yang penasaran akan hubungan Ayu dan juga Boy William Yang memang semakin hari terlihat semakin buat kita ya dan di sini juga baru-baru ini Boy dan juga Ayu membagikan postingan terbarunya saat Ayu dan juga Boy video call dan di sana Terdapat caption yang sangat luar biasa, bikin kangen nih pemirsa saya. Pokoknya konten-konten mereka berdua pastinya buat para jomblo-blongo. Dan pastinya ada tayangan terbaru yang akan segera hadir dari BW Production yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran nih. Semoga Natasha Wilona gak penasaran lagi nih Mengenai hubungan Ayu dan juga Boy William Yang memang semakin hari semakin mesra nih Dan untuk selir dari Natasha Wilona Semoga deh ya bisa menghargai Ayu ting, ting ke depannya Amin ya robal alamin Sukses selalu untuk Boy dan sukses untuk Natasha Wilona Semoga semuanya menjadi artis ting nomor satu di Indonesia Informasi selanjutnya juga nih masih dari Boy William termotivasi punya baju lebaran boy William ketemu Fitno Pablo. dulu dagang di pasar sekarang jadi konglomerat nonton video purnya nih di channel YouTube-nya Boy Production pokoknya di sini ada sebuah cerita mengenai seorang remaja yang saat SMA dan juga SMP Tidur di satu kamar ukuran dua kali tiga tiga orang dan di sini juga bapak menceritakan mengenai pengalamannya 10 hari menjelang Ramadan dia berjualan berjualan bumbu dan ingin memberikan sesuatu kepada ibundanya dan tidak disangka-sangka pria yang dulu hanya seorang pedagang di sini menjadi seorang konglomerat yaitu dengan kerja kerasnya dan yang menjadi sorotan di sini adalah boy William dengan sangat khusyuk melihat Bapak Vino Saat melakukan sholat 5 waktu Di sana Boy William terlihat Sangat khusyuk dan juga Sangat menghargai Bapak Vito yang sedang Melaksanakan sholat Dekatan Ayu dan juga Boy William Mampu memberikan kehangatan Untuk Boy William saat Melihat seseorang di sampingnya Sedang melaksanakan sholat 5 waktu Semoga kedepannya Boy William bisa menerima Ayu Dengan lapang dada dan juga menerima Ayu agamanya yang memang berbeda dengan Boy William. Semoga ada hidayah suatu saat nanti untuk Boy Amin ya Robbal Alamin ini. Apakah Boy seserius itu? Melihat untuk melaksanakan sholat lima waktu, apakah terbesit di hati Boy William untuk memeluk agama Islam demi bersatu dengan Ayu Ting Ting? Hanya Allah yang tahu jawabannya. Semoga yang terbaik akan hadir di hati mereka berdua. Kita sebagai fans hanya bisa berdoakan yang terbaik untuk ayu dan juga boy william yang penasaran seperti apa konten boy dan juga bapak konglomerat ini bisa langsung masuk ke channel youtube nya baby production informasi selanjutnya di mana di sini ayu ting ting gokil banget nih trending di tv dan media korea gara joget tiktok bareng member pressure. wow suatu pencapaian yang sangat luar biasa ayu ting ting dikenal di kalangan negara luar yaitu Korea dan bahkan sampai trending di TV TV Korea karena kolaborasi TikToknya bersama salah satu band Korea sure Di tanah air boleh saja Ayu Tinting dicibir dan dikatakan tidak tidak punya prestasi. Ada bocoran kalau Ayu Tinting akan menjalin kerja sama dengan salah satu stasiun TV terbesar di Korea yaitu Kabar kerja sama Ayu dengan SBS dibenarkan oleh Kevin Herpanto. Kevin sendiri adalah orang Indonesia yang bekerja untuk SBS. Kevin adalah salah satu kenalan Ayu Tingting -Ting yang memang sudah sangat lama ia kenal. Semoga kedekatan Ayu dan juga Kevin bisa membuka peluang untuk Ayu bisa go internasional. Semoga orang-orang yang mencibir Ayu Tingting bisa berpikir ulangnya bahwa Ayu bukan artis sembarangan. Ayu Tingting -Ting adalah salah satu artis multi Lenta yang mampu menirukan beberapa artis senior seperti Rita Sugiarto dan banyak lagi artis-artis yang sudah ia parodikan. Semoga kedepannya Ayu semakin jaya dan pastinya rezekinya selalu mengalir. Oke, sahabat semua, inilah informasi mengenai Ayu dan juga Boy William yang memang akhir-akhir ini semakin mencuat ke media. Semoga keberhasilan dan juga kebahagiaan bisa didapatkan oleh Ayu dan oke okay, sahabat semua selamat menyaksikan dan semangat untuk puasa hari ini Sebagian sukses untuk sahabat-sahabat semua di rumah mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh